Selamat pagi Teruna Kakak berharap kalian semua sehat-sehat saja Dan kalian sudah menikmati berkat Tuhan Bisa istirahat dan saat ini kalian diizinkan Tuhan bersama kakak untuk bisa bangun pagi Yuk kita mau mengucap syukur Sebelum kita beraktivitas, mari kita saat teduh Kita cari tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hari ini Sebelum kita mulai saat teduhnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Terima kasih Tuhan kami bisa istirahat dan Kau bangunkan pagi hari ini dengan sehat. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman-Mu. Kami mau saat teduh dan kami ingin cari tahu apa yang engkau kehendaki untuk kami bisa lakukan di hari ini. Tolong Tuhan, mampukan kami dengan hikmat dan kekuatan, Agar kami bisa paham dan mengerti, dan juga bisa lakukan apa yang menjadi kehendakmu di hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Kitab Ezra 3 ayat 10 dan 11. Sekali lagi, Kitab Ezra 3 ayat 10 dan 11. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampilah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang lewi, bani asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik. Bahwasanya, untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Judul renungan pagi ini adalah: Bersyukur adalah sikap iman Ada seorang pria yang sedang menganggur Ia hanya memiliki uang 1 dolar 50 sen Suatu hari ia mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan di kota lain Dengan gaji dua setengah dolar per minggu Biaya naik bus untuk pergi ke sana sekitar 1 dolar Sebelum berangkat ia menyempatkan diri untuk beribadah di gereja Pada saat persembahan ia memberikan uang 1 dolar miliknya karena ingin bersyukur kepada Tuhan Setelah ibadah selesai ia baru sadar bahwa uangnya tinggal 50 sen Alhasil ia hanya bisa naik bus setengah perjalanan jadi, yang harusnya satu perjalanan untuk bayar satu dolar, lima puluh sen yang dia punya hanya setengah perjalanan. Setelah turun dari bus, ia mulai berjalan kaki menuju tempat kota yang dia tuju. Ketika sedang berjalan, ia melihat sebuah pengumuman tentang lowongan pekerjaan. Ia berpikir, "Untuk mencobanya, apa salahnya untuk dia mencoba?" jika menemukan lowongan pekerjaan sebelum sampai ke tujuan dalam waktu kurang dari setengah jam ternyata ia sudah mendapatkan pekerjaan itu dengan gaji 5 dolar per minggunya jumlah yang lebih besar dari yang dijanjikan oleh perusahaan sebelumnya sikap pria dalam cerita ini menunjukkan keyakinannya bahwa ada berkat dan kekuatan di dalam hati yang bersyukur Mengucap syukur adalah jalan untuk memperoleh berkat yang berlimpah di dalam Tuhan Jika berkat Tuhan diibaratkan sebagai air di dalam kolam yang besar maka iman adalah pipa salurannya dan mengucap syukur ialah kerannya Dengan mengucap syukur itu Berarti kita sedang membuka keran Lalu membiarkan berkat Tuhan mengalir memberkati kehidupan kita Tampaknya keyakinan ini juga yang melandasi ucapan syukur Zerubabel dan orang Israel Sobat Runa Mengucap syukur adalah sikap iman yang bukan ucapan terima kasih belaka. Jika kita mengucap syukur untuk sesuatu yang bisa diterima Yang sudah kita terima Maka itu adalah hal yang biasa Sebaliknya Ketika kita mengucap syukur untuk sesuatu yang belum diterima Inilah yang disebut iman Sobat Runa, mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami banyak kekurangan. Kami mohon padamu Tuhan, tolong bantu kami agar kami mampu bersyukur pada saat kami menerima berkatmu maupun belum ataupun tidak memiliki berkat yang memang bukan menjadi berkat kami. Dalam segala hal, mampukan kami untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihanmu. Amin. Sobat Teruna, sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Ingat selalu pakai masker, saat beraktivitas, jauhi kerumunan, dan selalu bersyukur. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.